Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Bogor Sekayah Teman-teman Kali ini saya berada di pelabuhan atau di Termaga Pantai Muncar ya Muncar. Dan kondisi hari ini Sore ini Anginnya sangat kencang ya teman -teman. Jadi para nelayan yang tidak pelaut ya, Banyak yang tidak mencari karena cuacanya sangat buruk ya. Teman -teman. Ini, ini lokasi. Sampai jumpa kapal, bisner atau garden bila ada kerusakan di sini ya tempatnya pebenar. Jaring-jaring nelayan Libur bekerja